Kita semua kenal dengan VOC, bukan? Berapa aset kekayaan VOC pengeduk harta Nusantara tersebut? Apa hubungannya dengan New Economic Model yang sebentar lagi akan diumumkan? Sabar. Sebentar kita menengok sejarah. Pada 20 Maret 1602, 6 perusahaan ditambah urun dana publik bersatu membentuk VOC. VOC dibentuk untuk meredam kompetisi sengit antar saudagar, agar semua berkonsolidasi dalam satu kekuatan. Staten General kemudian memberikan hak monopoli kepada VOC dalam semua perdagangan melalui laut dengan Asia melalui Tanjung Harapan dan Selat Magellan. Pada pertengahan 1600-an, VOC memiliki 150 kapal dagang, 50 ribu karyawan, 10 ribu tentara swasta, dan pos dagang dari Teluk Persia hingga Jepang. Efeknya VOC sangat dahsyat, yaitu memiliki kekuatan untuk berperang dan berdagang. Jadi satu, membuat perjanjian dengan penguasa Asia, menghukum dan mengeksekusi penjahat, membuat koloni baru, bahkan mencetak uang sendiri. VOC menjelma jadi raksasa perdagangan, perusahaan multinasional pertama dan perusahaan publik pertama di dunia. Dominasi mereka sedemikian rupa sehingga di antara tahun 1602 dan 1796, kapal-kapalnya menempuh 5.000 pelayaran dari Belanda ke Asia. Lebih banyak dari yang dikirim gabungan negara-negara Eropa lainnya. Seperti dikutip dari review.com Jika dibandingkan pengiriman barang yang dilakukan perusahaan raksasa Amazon saat ini dengan VOC, VOC juga Jauh lebih sibuk. Dari markasnya di Oost Indies Huys yang terletak di pusat kota Amsterdam, perintah datang untuk mengirimkan lebih dari satu juta penjelajahan ke Asia. VOC juga menjadi perusahaan pertama yang secara resmi mengeluarkan saham publik atau crowdfunding. Saham VOC meningkatkan kekayaan perusahaan menjadi 78 juta golden Belanda. Jika disamakan dengan nilai dolar Amerika saat ini, maka nilainya adalah rp miliar dolar. Pada masa kejayaannya, nilai VOC setara dengan 20 perusahaan modern saat ini yaitu Apple, Microsoft, Amazon, ExxonMobil, Berkshire, Hathaway, Tencent, Wells Fargo, Alibaba, dijadikan satu masih lebih besar VOC. Dari cerita itu semua, akhirnya di Indonesia akan lahir sebuah new economic model secara resmi. dan hal ini jangan-jangan merupakan VOC zaman digital hari. Apa itu yang sebentar lagi diumumkan? Apakah hal ini akan membawa revolusi ekonomi baru yang akan men-scale up economy Indonesia. Caranya adalah dengan consolidate bottom of pyramid meniru cara VOC. Orang-orang yang berada di bagian bawah piramida dan di tengah piramida berkonsolidasi. Konsolidasinya bagaimana? Inilah yang akan segera diumumkan. Sabar ya. Mau kaya itu harus sabar.